serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia dan terbaru seputar link tentunya baiklah bersabar ya selor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar bahagia untuk warga Konoha bersahabat ya perhatikan nih ini ajang SCTV Music World 2022 alhamdulillah Lagu takdir cinta Lesti Rizky Bilar ini di posisi pertama persahabat di atas lagu Arshi Widianto Tiara Andini dengan judul Memilih Aku. Alhamdulillah persahabat ya berkat dukungan nih gasken terus sampai vote ditutup. Mudah-mudahan Leslar bisa memborong piala penghargaan. Info ini kita dapatkan juga dari akun Sabar Tinggal Leslar. Banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan yakni dari akun instagram Eka, si pecinta Leslar mengatakan yuk kita lanjutkan dengan kata bismillah tuh bismillah persahabatnya mudah-mudahan fans sejati Leslar tetap kompak, tetap solid mendukung yang terbaik buat bunda lasti dan Papa bilar Dan berikutnya persahabat ada kabar spesial juga nih info dari Bang Ariel. Satu jam yang lalu ini menginfokan jangan lupa nih sebentar lagi kita akan menyaksikan acara GWS Gembira Waktu Siang di SCTV. Jam 12 persahabat ya bakal hadir bintang tamu Papa Rizky Bilar. Ini tentunya turnamen pingpong akan dihadirkan hari ini juga persahabat Papa Bilar melawan. Raffi Ahmad Mudah-mudahan persahabatan ya Idola kita bisa memenangkan pertandingan Melawan A.A.Rafi siang hari ini Disimak juga persahabat di kalimat info kemsen yang dituliskan Bismillah Jangan lupa siang ini ada keseruan Mereka berdua Rizky Pilar versus Raffi Ahmad Bermain pingpong mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, pantengin channelnya. Terima kasih. Itu info dari Bang Ariel ya. Sudah dipastikan hari ini ada kejutan dari idola kesayangan kita yang akan hadir di acara GWS di SCTV gembira waktu siang. Komentar pun banyak sekali persahabat diberikan. Ya, ini dari Angkun Ianis29 menyatakan di kolom komentar, Bismillah. Akhirnya TV ku nyala lagi, TV di rumah nyala kalau ada les dan lar dan nongkrong di depan SJTV nih Tuh, wow, masyaAllah banget ya Ini tentunya dukungan yang sangat luar biasa Selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus, mensupport, mendukung Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Dan disimak juga persahabat diunggahan spesial dari IG-nya Bang Ariel ini momen persahabat ya ketika taping kemarin. Dari ekspresinya si Papa Bilar terlihat tentunya sangat gembira. Apakah mungkin ini ekspresi menang persahabat ya dari Papa Rizky Bilar? Wah, wow, makin merasakan persahabat ya mudah-mudahan nih siang ini Papa Bilar bisa memenangkan pertandingan. Bismillah siang ini mulai pukul 12 waktunya syabar hanya di CCTV. Sama-sama dukung, sama-sama support yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan kita masih menunggu kejutan serta kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.